Baiklah bersama-sama di manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kembali kita diinfokan ini langsung dari akun Dangdut Akademi Indosiar Menginfokan bahwa malam hari ini idola kesenangan kita Lesti dan billar akan tampil kembali Tampil bareng di atas panggung dalam acara Dangdut Akademi 5 50 -50 Group 2 Dan kita simak untuk pengisi acara malam hari ini Dimulai dari juri, untuk yang bertugas itu ada Bunda Rita Sugiyarto, Bunda Lesti, Maes Imah dan Dewi Persik. Untuk host yang bertugas, diantaranya ada Rara Lida, Ruben Onsu, Irfan Hakim, Gilang Dirga, Rizky Dilar, dan Jirayud. Itulah pengisi acara untuk malam hari ini. Dan yang spesial ada juga bintang tamu yang Hadir diantaranya ada Selfie Lida dan Icaldea Itulah untuk Mengisi acara di malam hari ini Spesial banget ya Bunda El Dan Papa Bilar Akan tampil kembali di atas panggung Untuk menghibur kita semuanya Dan selanjutnya kita simak juga persahabat. Ini info yang sangat membahagiakan Untuk warga Konoha Langsung dari Bunda Lesti Yang menginfokan Ketika di acara polres di ya Bunda Lesti, mengabarkan kabar bahagia dan kabar yang sangat menggembirakan bahwa Lesti akan mengadakan konser tunggal khusus Lesti Kejora. Ini spesial ya di tahun ini, dan untuk live-nya belum dikasih tahu nih, Persahabat ya. Ini kejutan dan surprise dari Bunda Lesti untuk fans-fans sejatinya, untuk Lesti lovers. Lesnar Lovers di Lovers pokoknya bakal ada sesuatu yang akan disuguhkan oleh Lesti Di acara konser tunggalnya Bunda Lesti Ini spesial banget persahabat ya Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sabah.Thing Underscore Lesnar Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Bismillah, segalanya dimudahkan, dilancarkan, diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk kita semua, amin Dan yang paling penting juga, semoga kita diberikan rezeki, amin ya Allah Mudah-mudahan semuanya lancar, kita sehat, kita bahagia, dan semoga rezekinya juga diberikan kelancaran untuk kita semuanya, amin Kita selalu mendoakan yang terbaik, terkhusus untuk idola kesayangan kita, semoga konsernya bisa berjalan dengan lancar Kemudian juga bersahabat ya, perhatikan ada potter spesial dari Papa B, Bareng Aril Noah dan Rudi Salim Ini spesial kejutan juga untuk warga Konoha Pastinya bakal ada kejutan yang wow banget nih Dari idola kesayangan kita dan Bang Aril wow. Bang Aril bersahabat ya Bang Aril Noah bukan Bang Boril nih Dan tentunya kita juga makin gak sabar banget ya Untuk menantikan kejutan yang akan disuguhkan oleh Rizky Bilar dan Rudy Salim Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar Sikomi Masya Allah, Tabarakallah, Dor Wah, Bang Boril ikut gak? Ya pasti happy nih, Boril ketemu Boril Katanya tuh, aduh ini cute banget ya <laughs> Masya Allah, pesonanya luar biasa Papa Bi, emang selalu bikin kita salut dan bangga Ini keren banget Kemudian, kita simak juga info selanjutnya Ini juga info penting banget untuk warga Konoha langsung dari akun Bandung Music World Kita lihat di sini persahabat, ada info penting juga untuk kita semuanya dalam ajang Bandung Music World Ada kategori dangdut terpopuler dan alhamdulillah guna Lesti Kejora masuk nominasi. Kita simak di slide kedua ini. Kategori dangdut terpopuler penyanyi dangdut solo wanita terpopuler nominasinya ada Sandrina, Lesti Kejora, Megi Le Selvi Yama, dan Gia Wow, Lesti Kejora kembali masuk dominasi di ajang Bandung Music Award Perselabatnya ini tentunya kebahagiaan dan kebanggaan juga untuk kita semuanya Jadi wajib nih untuk kalian ramaikan di kolom komentar nama Lesti Kejora ya Di akun Bandung Music Award Dan kita simak juga sebelumnya, ada kalimat caption yang dituliskan Sorry guys, selanjutnya ada nominasi kategori penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Buat nominasinya, klik slide kedua tuh Di slide kedua, kita lihat nama Lesti Kejora masuk nominasi di penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Doakan kita support dan dukung yang terbaik ya Untuk bunda Lesti mudah-mudahan, bunda Lesti menjadi pemenang di nominasi penyanyi dangdut solo wanita terpopuler Kita juga masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya di malam hari ini Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu menginfokan Kabar gembira, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Pilar Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh